Ayat-ayat ni Allah Taala masih lagi Tanya beberapa soalan supaya manusia lebih yakin hubungannya dengan cara hidupnya di dunia ini sebelum daripada dia nak bawa diri dia ke alam akhirat terutamanya hubungnya dengan dunia hubungnya dengan apa ni cara hidup yang betul jangan syirik Berakidah dengan secara betul. Amin. <Sesu> billahi او يجعلكم خلفاء الأرض ارض مع الله قد لم ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ أَإِلَهٌ مَّعَ الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها Balhun minha amun ayat nipleh ruwah saban nipleh nipleh surah an-naml alhamdulillah ayat-ayat ini Allah Ta'ala masih lagi tanya beberapa soalan supaya manusia lebih yakin hubungnya dengan cara hidupnya di dunia ini sebelum daripada dia nak bawa diri dia ke alam akhirat terutamanya hubungannya dengan dunia hubungnya dengan apa ni cara hidup yang betul jangan syirik berakidah dengan secara betul dan beramal pun dengan sahih yang betul ini adalah suatu perkara yang Allah pesan kepada kita semua supaya kita berpegang teguh apa Apatah lagi Allah Ta'ala tanya beberapa soalan A'ilahumma Allah ha, tu. Adakah tuhai lain lagi Bersama dengan Allah Yang Allah Ta'ala bui kepada kamu Hei manusia Keseningi, kemewahi Kesedakpe Keseronok ke ganda galah tuhaiwi kepada kita Ayat belum pada ni Allah rakyat hubungi dengan apa kejadian dia jadi bumi, jadi lauk, bukit sungai, wik pokok kayu, udara boleh makan, boleh duduk Masya Allah ini bagi setiap orang yang fikir ayat-ayat pasal ini, ini kena syukur banyak syukur banyak wajib atas setiap orang kena syukur, kena terima kasih banyak kepada Allah sebab Allah beri kepada setiap orang kasneng. Walaupun ya Royak katanya dia susah. Tapi ada lagi orang yang lebih susah daripada dia. Ha tu. Gitu. Kita kena tak katanya ada banyak lagi orang yang susah payah daripada kita. Orang yang kena bala, gotu-gani. Ni. Nah, sot-sot. Sari rua ni hak berlaku di Syria dengan Turki. Nah. Orang yang mati banyak mana dua negeri. Akak dok naik sama. Saya tengok berita saat ni. Tengok dalam Al Jazeera. Nah, orang di Syria mati dan lebih kurang ada 1500 lebih kurang tapi akak pun dok naik sama. Di Turki mati lebih pada 2000 orang. Ha ni hak akak mati patu hak hak sakit banyak mana Daripada gempabombing hanya kocok beberapa saat saja. Kuh, kuh, kuh, kuh, kuh, kuh. Orang mati, orang sakit, kehilangan keluarga, umah tangga autobener dan sebagainya. Sebab tu kita hok duduk seni sini alhamdulillah syukurlah kepada Allah Taala banyak dan apa yang menjadi suatu pertolongin daripada kita pakak-pakak Allah. misal katanya orang tu orang ni sama ada di negara kita ataupun luar negara kita pakak-pakak tolong sikit sebanyak. Ha nah, tu gitu. Masuk di dalam ayat ada. Allah Taala firman-Nya ammayujimul atau siapakah yang memperkenankan doa Orang yang menderita Apabila ia berdoa kepadanya Tuhan tanya Siapa yang terima doa Orang yang duduk dalam bawah Yang berdoa Apabila orang itu berdoa Siapa yang terima doa dia Doakah Allah Sebab itu Nabi Oya tidak leh hadis katanya orang yang kena Zalim doa dia diterima orang doa di daripada pawah cukcheon susoh payoh doa dia tuh hati mau. Nah walaupun doa terima Walaupun doa dengan cara umum tu Allah tak terima belakang tuh firman. Walaupun doa dengan cara umum tu Allah tak ada terima belakang tuh hati firman. Walaupun doa dengan cara umum tu Allah tak ada terima belakang tuh hati firman. Walaupun doa dengan cara umum tu Allah royak dengan secara totok semua tiat-tiat orang. Ud'uuni astajib lakum. Mun berdoalah minta daripada aku, nescaya aku akan terimo doa permintaan kamu. Sebab tu tak sia-sia dah. -sia, eh? Nabi royak katanya tak sia-sia orang yang berdoa dan tidak akan hampa, menyia-jay, tak rugi bagi orang istikharah. Dua perkara ni penting. Doa dan istikharah. Istikharah bukan arti nak bini semata. Ya ore okay, pak kita ni boleh jadi paha tu kali. Bah semaya istikharah jalah nak bini. Nak bini wak abang sebab ada timoh yang ada meenak. Dua orang, okay. aku nak pilih hang mana? Tak tahu. Istikharah dulu, lepas tu tak nama meenak, tak nama timoh. bawah batang nanti terselok tengok dan naik nama timoh jalah timoh. Hak tu lah. Kan? Sampai hari ini Dia ada lagi Orang-orang yang kata okay, okay. Kalau dia nak Nabi ini Kena istikharah Padahal Nabi Ngajar Ha istikharah ni Sahabat Nabi Ayat katanya Supa dengan Nabi Ngajar kera'id ay Nak no, ayat katanya Tukangan Tukrang Nabi suruh kita istikharah Suruh kita doa Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Allah Tetukan kebaikan Kepada kita Buka doa istikharah saja tak Doa semua Tiap-tiap doa Nah. Doa lepas ada semaya, bukan tak ada. Ada doa lepas pada semaya, tapi doa masing-masing. Tiap-tiap orang lepas ada wirid. Baca doa masing-masing. Gitu. Apa otak lagi nabi royak katanya, Tuhan malu kalau sekiranya seseorang so -so tu seorang so hamba dia angkat tangan dua-dua belah minta doa, Tuhan tak terima doa tu Tuhan malu. Kita berasa macam mana? ...dengan doa kita. Nabi ayat katanya, ...Tuhir berasa malu kalau Tuhir tak terima doa yang orang tu dok mitok, mitok, mitok. Tapi, mitok, hak benar-benar malak lah. Jangan dok mitok benda-benda do yang -benda, menyalahi dengan hukum agama. Apa tahu lagi? dok di dalam ayat ini, orang duduk di dalam pahawak Cukcen, apabila dia berdoa, Tuhir tanya sapa lagi tak saya terima doa orang yang berdoa tu dan yang menghapuskan kesusahan nah wayakh sifusu patu wayaj'alukum khulafa al-ard serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang telah lalu mendiami dan menguasai bumi yuk lalu yuk lelong daripada manusia manusia manusia ta'lal run ta'lal yuk semai ya lah ni Allah taala atur belaka semua tiat-tiat masa setiap detik setiap tepat bila kita baca empat gamah oh Allah Taala dia atur semua walaupun nyamuk sekor dia atur apa patut lagi manusia kalau kita buat soalalan katanya, tanya Tuhan tak atur ke manusia Tuhan tak beri han manusia ke oh lebih pada tu lagi Tuhan tu hai atur, so so so so, hak ha, kehidupan manusia ni Allah Nah, manusia oh paling besar sekali atau muka dunia tu kecil tapi kron dunia jin tak ada wak supaya dengan manusia malaikat tu haiwat pasang dia sebab tu kita kena berasa bukan angkuh takabbur kita kena berasa bangga syukur Allah taala jadikan kita sebagai manusia patu pilih kita orang yang beriman pula dengan kita tak biasa minta walaupun sepatah tu hai, hai aku nak jadi hamba mung, aku nak jadi orang Islam tu hai, tak, biasa bisa minta walaupun sepatah nak jadi manusia kita tak biasa minta tapi Allah tak ada takdir, siap-siap dah aku nak jadi manusia, aku jadi orang berimeh, aku jadi hamba aku aku nak jaga molek orangmu ngaji molek, paham molek, erti molek aman molek, hidup atau muka dunia hidup molek, nak widu, duduk molek, eh, kita ni ta dunia ni dia tak boleh di lobby, karut, kufur munafik, syirik ya tak boleh Walaupun orang syirik, orang kafe Itu hewat belakang, itu atur belakang Tapi kita kena berasa syukur Terima kasih kepada Allah Ta'ala Banyak hal-hal pasal ini Sebab kita nak bawa hidup kita Imih, islah, pehemih, amalah, pahala Nak pergi menuju Allah Di alam akhirat Sama-sama tahu belakang Saya ada kaya ni benar kita tahu belakang Cuma mari sebut-sebut Sebab dia mari daripada ayat Kero'el Bahasa itu, kita apa ayat bahasa itu Gitu dah Tuhar pun tanya Allah, Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Cikgu orang yang berimel sungguh-sungguh Dia -sungguh, katanya tak ada dah Tuhar selain dari Allah Maknanya tuhan bersama dengan Allah Tak ada, tak ada dah tuhan lain Tak ada dah, tak ada si, Jadi kita syirik, duduk main apa ndok mitok dengan kubur dengan pusung dengan anu anak-anak dengan gatu dengan gani ndok main wasbah ikat perut ikat lengi main azim mitok dengan boma hatu ndok bagas kat tu main hala tu hala ni taklah tak leh-leh kan tak leh tak leh belako jangan we ada walaupun syirik walaupun sikit jangan we ada pergi cari tok boma pasal nak nak buat apa kena ada pelepas-pelepas ah tak leh ni kena hala dulu ni kena warga tu puluk tu puluk jangan jangan tak sah jangan we ada dalam sangkom kita pasal saya duk tanya kat ni tanya bodoh-bodoh saya apa siapa bertanggungjawab nak uji jadi hapus syirik dalam sangkom kita siapa nak mana? mano ajari ajara sesat hak duduk orang duk sebar gahu sebar gahu ni siapa bertanggungjawab dalam hanuk hapuh benar-benar pasal ini? wallah alam pakak-pakak jawab kepada sangkom Pakai-pakai pak jawab. Sebab kenapa? Sebab sangko dia kena ada orang nak cara orang duduk, duduk berihan. Pas kalau misal katanya ada akidah tak betul, amalan tak tak cuci, tak bersih, tak ada, tak berlaku. Ciraklah dia kena ada nuingan. Apa Islam kita? Yang dia harap kepada nuingan nak kafir tu. Nuingan Islam kita kena duduk lagi perang-perang benda-benda peninjang dia we ada. Apa apa apa apa, ,apa. Kan no? okay, okay, habis. No no no Semua kena wei betul berlaku. Kena wei kena berlaku sama ada mengajar ceramah, kecek tazkirah ke apa. Kalau lah tahu pak katanya tak kena, kena guna sihatlah dah. Pakak-pakak gilalah supaya sedadu ya tengok benda tak kena tak. Tak tak, tak, tak molat, orang teresak ke dia promo ya pergi selalu. Hang gitu. Itulah. Mana-mana tupuk bombing yang ada orang yang bertakwa, orang beriman, Tuhan rakyat selalu katanya dia akan buka barakah walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardu ini tu herayat katanya mana-mana ahli bombing tak kira duduk di negeri mana sekalipun, amanu beriman, wa taqaw bertakwa la fatahna alaihim nasaya kami buka kepada mereka itu barakatin Ya itu apa? beberapa banyaknya berkah minas sama'i wal ardu dari langit dan boming. Langit waktu hujah, udara molek. Lepas itu atas muka boming. Boming pula, Alhamdulillah. Boming yang hijau, penuh dengan rezeki, pokok-pokok kayu, nate, air, dan sebagainya. Itu rezeki itu. Alhamdulillah. Barakah. Dengan sebab orang yang dan orang yang bertakwa. Tapi, tak ada alohan. Mua tak ada alohan, soal dia ya, plain ya, habis wah tak ada arah. Eh tak ada arah. Manusia banyak kufur, manusia banyak apa? deraka. Banyak buat banyak buat ni. Allah apa? Tu ha nak tambah berkat lagi mana Sebab tu jangan we jadi sangkom kita gitu, apa ni sangkom masyarakat yang dilaknat. Dia tu ha laknat. Tak ada arah. Perkataan laknat ni ada banyak di dalam Quran ter utamonyo orang-orang munafik, orang kafir, tu helak anak belakang tu mal'unin tu kata. Mereka itu duk di dalam keadaan dilaknat oleh Allah taala. La'anahum, la'anahumullah, la'anahullah. Allah taala laknat mereka itu dan dia dilaknat oleh Allah taala gitu. Masyaallah lah. Kita jangan we jadi dihi kita pen tua kan, pen sahed tima timi tu helakana dan tu helakna orang lain dengan sebab kita. Hani lama tzikrūn bila tūhā tanya macam ni tuhai peraya amat sedikit diantara kamu yang mengingati nikmat Allah itu Allah siki manusia hak. ingatkan nikmat Allah taala sebab tu tuhai kata kan wa inta'uddu Allah la tuhsuha jika kamu bila nikmat yang Allah bagi kepada kamu tak ada upaya maknanya tak ada kuasa yang kamu nak pergi bila banyak tu kepada kita tapi tak ada arah manusia tak pandai terima kasih tak pandai nak ingat nikmat yang Allah tak ada bagi lepas tu tambah-tamah lagi dia bui kepada apa ni, kepada manusia ni, berapa? kasih belah. Sang Allah sikit sebanyak, walaupun dia tahu katanya manusia ni, ngapa? Ada dosa, ada silap, sengaja buat dosa, tapi dia selalu ampun. Ampun, ampun. Patu panggil semua, "Hei, hey, hamba-hamba-ku, bertaubahlah, kembalilah." Saya nak mengakhiri dengan satu ayat yang selalu kita baca di dalam surah Al-Kahfi. "Wa rabbukal ghafuruz-rahim." Lau yu'akhiduhum bima kasabu La'ajjalalahumul azab Tuhai mungheh Muhammad Warabbukal ghafur Sangat memberi keampunan. Zul rahmat Mempunyai rahmat yang sangat tinggi Lau yu'akhiduhum bima kasabu Jika Allah tu Kaget Nak kira belako no, benar hak manusia duk buat duk usaha jahat karuk atas muka dunia la ajal lahumul azab nasaya Allah segerakan azab seksa turun selalu tapi ban lahum mawidun lan yajidu min dunihi mawila tapi Allah taala ya janji ya wui masa suk samra muka dunia hang mo buatlah kalau demo tak sedengar nasihat aku ajari aku tunjuk aje aku hamu buat buat buat tapi ingat molek satu ketika sikit lagi janji aku dia aku janji nak seksa maka tidak ada siapa dah boleh nak gi plan-plan janji hak aku janji saat ni berartinya Allah Taala dhun tiqam dhun artinya Allah Taala sangat denai dan marah benar-benar orang yang deraka kepada dia lambat banget ani nah ayat yang saya baca saat ni 2 3 ayat tapi dia terjemuh hanya saya so ayat tiga. dan insyaallah kita sambung semula lagi terus nak ayat di dalam surah an-namli mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang baik yang soleh ya. dan yang selalunya kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada. Wallahu a'lam wasallallahu wasallam